Oke, selamat datang kembali bersama saya, Gus Chris Di Storyteller Catatan Kaki Production Oke, okay, teman-teman semuanya, setelah membahas tentang perang Buleleng kali ini saya ingin sekali membahas Kelanjutan dari perang eh lanjutan dari perang Buleleng tersebut yaitu perang Jagorago. Kalian pasti semua tahu di mana itu Jagorago, terutama orang-orang di Buleleng ya. Dan kali ini saya ingin bercerita mengenai perang Jagorago yang dimana perang ini menurut saya sangat hebat. Sangat spektakuler gitu loh bro Karena perang ini adalah perang yang penuh Taktik dari masyarakat buleleng Bali Khususnya kan Sehingga Belanda pun ketar-ketir Melihat perjuangan masyarakat buleleng itu Seperti apa Khususnya masyarakat Bali juga kan Bagaimana storytellernya Simak dulu Berikut ini Nah kejadian ini berawal dari hancurnya Puri Singaraja pada tanggal 29 Juni 1846 dan Raja Buleleng bersama Mahapatihnya Punggawa dan Perbekel beserta para pengiringnya yang lain mengundurkan diri ke desa Padang Padangmulyo yang dicerita apa namanya perang Buleleng kemarin kan. Nah di desa inilah Gusti Ketut Jelantik mengadakan konsolidasi. Konsolidasi tuh cari aja di Google. <tuh> Yaitu menyusun kekuatan untuk membalas kekalahannya dulu di perang, um, di perang blenlen. Nah, dari segi lokasi, desa Padang Mulyo ini tidak menguntungkan untuk menyusun strategi. Akhirnya, mereka pindah ke Desa Jagarago untuk membangun pusat pertahanan. Nah, di Desa Jagarago ini secara bertahap dan secara bersama, um, Mahapatih Ketut Jelantik bersama seluruh prajuritnya membangun atau mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi Belanda, mulai dari strategi perang sampai pertahanan konstruksi di sana juga dibangun benteng yang sangat tinggi kurang lebih 400-500 meter dari permukaan laut bayangkan bos dari dulu itu sudah bisa membangun kayak itu gambarnya itu seperti ini nah kalau ini sudah dirobohkan kayaknya kan pokoknya 400-500 meter bahkan seluruh bagian depan benteng ini digenangi air setinggi 4 meter yang dasarnya itu diisi dengan hamparan bambu-bambu yang tajam Berarti di, di, di sekitaran benteng, kalau saya imajinasikan benteng seperti ini, di depannya itu ada danau, eh, ada parit gitu kan, kayak jebakan jadinya. Dan sedangkan di bagian sumber daya manusia, di sana juga sudah dibagi menjadi empat, mulai dari laskar masyarakat pilihan, laskar Tanam, Pecalang, dan laskar Rakyat. Nah, dasar semua itu dibentuk karena kita flashback um, sedikit ya karena dulu jatuhnya kota Singaraja ke tangan Belanda menjadi dasar bagi Belanda untuk menempatkan 200 tentaranya dalam jernius kota di bawah pimpinan JFT Mayor gitu. so, oleh sebab itu mengantisipasi tindakan Belanda ke depannya I Gusti Ketut Jelantik memerintahkan kepada penduduk untuk tidak menjual barang makanan atau keperluan rumah tangga kepada tentara Belanda, sehingga semua kebutuhan yang diperlukan itu langsung didatangkan dari Banyuwangi ataupun Surabaya. Dan jika ada yang melanggar kegiatan tersebut pasti akan dihukum mati oleh pihak kerajaan Buleleng. Dan menerima informasi tersebut Belanda geram bos, maksudnya informasi tersebut tuh merupakan blokade yang sangat besar dari rakyat Bali. Belanda mengeluarkan ultimate kalau di Mobile Legend itu skill 3 Kepada buleleng yang bunyinya itu ya Seperti hubungan normal antara tentara Belanda yang berada di pebian buleleng Dan penduduk sekitarnya harus segera dipulihkan kembali Dan kepada tentara tersebut harus diberikan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan yang kedua, kepada Panglima Angkatan Laut Belanda oleh Raja harus dibayarkan uang sejumlah F75 ribu. kalau nggak salah kayaknya F itu dulu berarti kayak dolar mata uang di disinilah gitu kan, sebagai kerugian perang bulan Juni 1846 dan kedaulatan serta pemilikan daerah Jembrana harus diserahkan kepada pemerintah India Belanda, dan Adipati Agung Gusti Jelantik harus diserahkan kepada Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda, karena telah menyatakan atau memperlihatkan si sangat bermusuhan terhadap pemerintah Hindia belanda itu bunyi ultimate belanda tidak seseram skill order. <laughs> nah tentunya dong menerima ultimate semacam itu dari Belanda Mahapati Gusti Ketun Jelantik semakin merasa dihinakan bos kita rakyat Bali ya pasti tidak mau kan gitu dan beliau tidak menghiraukan ultimate tersebut ya iyalah ngapain dia ngatur kita gitu gitu gitu gitu di sana kan untuk itu beliau lebih bekerja keras membangun lapis-lapis tembok benteng yang 400 meter itu dibangun lagi gitu meningkatkan hubungan dengan raja kelungkung karangasem Jembrana dan lainnya di sekitaran bali di sekitaran buleleng maksudnya nah karena tidak dirokan belanda sangat geram bos pada tanggal 22 April 1887, Gubernur Jenderal J.J. Roch Hussem mengumumkan perang antara pemerintah Belanda dengan Raja Buleleng. Dan Belanda ingin memberikan pelajaran untuk Raja Buleleng karena sikap mahapatinya yang telah memalukan pemerintah India Belanda. Kalau kita ulik, Belanda itu marah. Nah, persiapan disiapkan matang-matang oleh pihak Belanda, bos. Dan tidak tanggung tanggungnya untuk menyediakan pasukan yang kuat dengan perlengkapan yang serba unggul dalam jumlah yang sangat besar panglima tertinggi angkatan darat Hindia Belanda Mayor Jenderal John Kerr Van Der Waegh ditunjuk sebagai panglima ekspedisi militer dan Letnan Kolonel Baron Ahad Chanderkok sebagai wakilnya. Nah kalian pasti tidak asing di telinga anda ini Jenderal John Kurt C. Van Der Wijk ini Udah pernah di, dibuatkan film di serial Maksudnya dia ya, pernah dibuatkan film layar lebar nih e, Kalau nggak salah ini jatuhnya kapal Van Der Wijk Nah tidak tanggung-tanggung bos Belanda mempersiapkan sebanyak 3.265 tentara Bayangkan banyak sekali bos 9 kapal perang dan perlengkapan meriam sebanyak 72 buah Dan 740 awak kapal Wih banyak nih bos sedangkan pelayaran armada itu dipimpin langsung oleh led kol angkatan laut J West Street dengan lengkap perlengkapannya di setiap kapal armada itu bos. Di, diberikan 9 kapal kecil dan 10 perahu di setiap kapal-kapal. Maksudnya di kapal tempur itu dari 9 atau 10 kapal-kapal kecil siapa tahu nanti tenggelam gitu. nah nah nah nah, nah, nah. pada tanggal kira-kira uh, 7 Juni 1848 seluruh kapal pengangkut dan kapal perang Belanda itu sudah sampai di pelabuhan Sangsit. Bertepatan dengan, dengan itu, prajurit Buleleng itu juga telah mengadakan Persiapan untuk menghadangnya di bungkulan Maka sore harinya satu kompi pasukan tentara Belanda diperintahkan mendarat di timur Pantai Sangsit Untuk menduduki wilayah pantai Agar besok paginya pasukan lainnya dapat mendarat dengan aman Sesuai dengan rencana pada tanggal 8 Juni 1848 Pasukan dan seluruh perlengkapan telah diturunkan di timur Pantai Sangsit Kemudian langsung bergerak ke bungkulan Berarti uh, dia mengecek terlebih dahulu baru langsung jalan gitu, ke bungkulan Nah pertempuran itu pun berlangsung sangat seru bos Maksudnya prajurit buleleng dengan keberanian yang tinggi mencoba menghadang pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu Yang dimana persenjataannya modern kan Tetapi ternyata akhirnya dengan pengorbanan yang cukup besar menjelang sore hari pun iya gimana bos kita sebagai orang yang Maksud kita belum lengkap persenjataan akhirnya kalah dan Belanda berhasil menduduki Desa Bungkulan pada malam itu juga. Lalu pada tanggal 9 Juni 1848, pasukan ekspedisi Belanda bergerak menuju Jagorago, Bos. Dan ya, segera berhadapan dengan dua kubu pertahanan di sana yang nampaknya sudah sangat kuat. Kubu pertahanan tersebut dikelilingi oleh paret yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan digenangi dengan air. Pasukan ekspedisi Tersebut berusaha untuk merebut kubu pertahanan itu, tetapi mendapat perlawanan yang sangat sengit dari rakyat Bali. Uh, pokoknya, letusan-letusan senjata itu terdengar di mana-mana, bos Belanda. kotor katir sehingga tidak mudah untuk mendekatinya gitu. Dan terlihat di sana, ada kalau kalian tahu, puro kecil di sana namanya Puro Segaro Madu, juga terdengar tembakan yang sangat gencar di pihak Bali kepada Belanda. Maksudnya beberapa kali Belanda itu berusaha ingin menguasai kubu-kubu itu. ber Nafsu sekali Belanda itu ingin menguasai kubu itu. Tetapi ya, sing tidak bisa bos. Karena saking kuatnya uh, pertahanan Jageraguit itu Belanda pun kehabisan amunisi dan banyak juga korban jiwa. Nah dalam keadaan seperti itu prajurit Jageraguit yang bersenjatakan tombak keris dan dan apa namanya, dan dan pedang, ya, ya, ya, ya, ya, tentunya dong, bukan keris ataupun pedang biasa, pasti udah bersih, taksu. Kalau masyarakat Bali, nah, dengan kekuatan yang penuh serentak itu menyerbu dan menekan Belanda untuk mundur, dan melihat dari segi amunisi gitu kan, dan korban yang banyak Belanda pun menarik pasukannya. Maksudnya, mundur dari e, benteng Jagorago itu akhirnya ya, kalau dibilang menang lah kerajaan Buleleng gitu, tapi... Salahnya di sana itu kita sebagai kerajaan Buleleng tidak menyerbu sampai ke pusat pertahanan makanya udah setengah jalan menyuruh mundur balik lagi nah itu salahnya kita dan kemenangan laskar prajurit jagorago di medan pertempuran ini sangat bersejarah di seluruh Bali yaitu pada tanggal 9 Juni 1848 banyak menjadi gimana ya banyak menjadi pembicaraan orang bukan Bukan di Bali saja bos, bahkan di seluruh Asia Tenggara pada waktu itu bernama Hindia Belanda uh, Pokoknya banyak dari dari dari seluruh lapisan kerajaan di Bali itu memberikan simpati-simpati gitu kepada Igusti Ketut Jelantik sebagai Panglima pada waktu itu Banyak memberikan bantuan gitu dari pihak Uh, kerajaan pokoknya seluruh kerajaan Bali lah kecuali kerajaan Bangli ah uh, ya benar-benar kerajaan Bangli pada waktu itu sudah terang-terangan memihak pada Belanda iya yeah, ya yeah. pokoknya banyak seluruh kerajaan kecuali Bangli ya dan keadaan seperti itu dimanfaatkan oleh Mahapati Igusti Ketut Jelanti untuk menghalang kekuatan yang lebih besar yang akan datang oleh Belanda ke pihak kita Akhirnya uh, beliau menyempurnakan Bagaimana sisi tembok Bagaimana strateginya gitu Dengan orang-orang yang sudah diberikan Atau simpati-simpatisan tadi yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan di Bali, baik itu pokoknya seluruh kerajaan memberikan bala bantuan seperti kerajaan dari Karangasem, Kelungkung, Gianyar, Mengui, Jembrana, gitu kan dan pada tanggal 2 April 1849, seluruh armada invasi Belanda sudah berlabuh lagi di Pantai Beleleng yang langsung dipimpin oleh Panglima Ekspedisi Mayor Jenderal Aceh Mitch Hilles Dibantu oleh kepala setap pasukan Belanda Letnal Kolonel De Bru Lengkap dengan pasukan kafilerinya yang berjumlah 7.000 pasukan bos Ini 7.000 pasukan ini lengkap dengan buruh dan pembantu ya Dan Mahapati Gusti jelantik ini ingin banget gitu mengetahui Bagaimana sih kekuatan Belanda? Bagaimana sih kekuatannya? Seberapa besar sih kekuatannya? Akhirnya beliau mengirim utusan kepada Belanda untuk ingin bertemu Kepada pihak Belanda gitu Nah disetujulah pada tanggal 7 April 1849 Pada saat rombongan-rombongan Raja Bleleng berjalan Bersama Panglima Gusti Ketut Jelantik Ini diiring oleh 12.000 pasukan Prajurit Bali bos yang lengkap dengan Senjata Hanus itu pedang Pokoknya di, di digiring gitu Ke pusat kota Bleleng pada waktu itu Untuk menggelar Gimana ya Menggelar ngobrol lah gitu untuk bagaimana kedepannya ini gitu, memberikan keputusan apa sih Belanda kepada kerajaan Buleleng gitu. Tapi untungnya, pada saat rapat ya, kita bilang rapat sih, ya, rapat di sana tidak ada perontak lah. Walaupun di pihak Belanda juga menyediakan tujuh pasukan yang sudah siap bertempur, dan kita kita juga bawa dua belas pasukan. Dan hasil perundingan atau rapat itu, Belanda menyuruh untuk mengosongkan menyuruh untuk mengosongkan seluruh benteng Jagurage dan akan diambil alih oleh Belanda. Karena pada saat itu Belanda yang menguasai atau menjajah Indonesia, seluruh pasukan Indonesia atau tentaranya itu dipimpin oleh Belanda gitu. Ya dia tidak mau dong. Dari pihak kerajaan Beleng tidak mau apalagi Gusti Ketut Jelantik ya tidak mau. Iya, ngapain ini loh tanah nenek moyang kita gitu yang nggak mau dan akhirnya atas penolakan tersebut Belanda nggak terima pada malam hari tanggal 15 April 1849 Belanda menyerang benteng Jagarago bos tapi kali ini Belanda itu menyerang dengan dua pembagian pasukan yang pertama di bawah Letnan Kolonel John Kerdebru yang daerah operasinya tuh di barat benteng Jagarago dan yang lainnya itu di bawah Komando Letnan Kolonel Jans Wilten yang daerah operasinya tuh tepat di gerbang atau di depan uh, tembok jagorago lah dan penyerangan Belanda ini mendapat perlawanan yang sangat sengit dari pihak kita kerajaan beleleng gitu sehingga pada 15 April 1849 pertempuran yang besar terjadi sampai larut malam tidak tidur itu bertempur terus bos meskipun prajurit jagorago dengan seluruh kemampuan yang hebat mempertahankan seluruh jengkal tanah itu biar nggak direbut oleh Belanda ya akhirnya Belanda dengan segudang atau banyak senjata-senjata yang lengkap gitu Akhirnya tumbang, kalah gitu pada Ya akhirnya keesokan harinya tanggal 16 April 1849 pukul 11 pagi Ya ini memang artikel yang lengkap ya Pasukan Belanda yang dilampingi oleh Kolonel Debru Ya berhasil menduduki atau meruntuhkan seluruh benteng Jagorago bos Dan Jagorago pada saat itu resmi direbut oleh pihak Belanda gitu ya Memang bangsat si Belanda sih Pokoknya anjing lah itu Dan meskipun banyak sekali korban jiwa pada waktu itu Seluruh pasukan dari Raja Beleleng dan Mahapati Ketut Jelantik yang selamat Itu berhasil mengundurkan diri ke daerah Batur Nah di Batur baru jalan ke Karangasem Tapi naas bos Sesampainya beliau tiba di Karangasem Gusti Ketut Jelantik itu mendapat perlawanan dari Kerajaan atau iya bener kerajaan Karangasem yang dimana pada waktu itu kerajaan Karangasem ini bersekutu atau bersengkongkol dengan Belanda bos dan akhirnya ya Gusti Ketut Jelantik yang capek seperti itu kan iya gugur di Medan atau melawan saudara lah sama-sama rakyat Indonesia gitu dan beliau itu gugur di desa Serayo Karangasem pada 20 Mei 1849 ya pasti banyak yang yang berkhianat pada waktu itu kan kan dan itulah tadi cerita sedikit mengenai peperangan di Jagorago mungkin kalian pernah ke Jagorago sekarang oh ya sekarang diperingati atau dibuat monumen bersejarah di Jagorago yang namanya bener yang namanya itu Monumen Jagorago kalau kalian pernah ke Buleleng atau ke Singaraja pasti tahu itu nah akibat perang yang hype ini yang terkenal ini seluruh penyerangan atau seluruh pergerakan perlawanan raja-raja di Bali ya, itu mengalami kemunduran bos, karena udah diambil alih oleh Belanda kecuali Bali Selatan ya, Bali Selatan masih kuat menggempur Belanda pada waktu itu, ya perang puputan ya kayaknya tuh, perang puputan Bandung ya dan jadi itulah sedikit cerita mengenai perang jaga Raga. semoga bermanfaat bagi kalian yang tidak tahu bagaimana nenek moyang kita leluhur-leluhur kita dulu memperjuangkan tanah Bali ini untuk cucu-cucunya gitu kan, ya pokoknya terima kasih Terima banyak karena sudah menonton video ini Nantikan storyteller berikutnya Bersama saya Gus Chris Di catatan kaki podcast Eh production Thank you